Maka menjadi Imam Ghazali di dalam hidayah Yaitu Hormati orang Tuhan itu karena amalnya banyak pada seorang Itu pasti itu si Tuhan pasti tabinya pada seorang Maka nam Tuhan hormati nang Amun karena si Amun kita sedikit bisa pada seorang Maka <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> makanya lu pokoknya kok dimanapun bila disediakan kursi lu minta idak, yeah. kemudian, Alor, aman, sobat, yeah. eres, желong, itu, lu dah lupa kemudian mau bagi ini nyaman karena saat-saatnya tapi lari Tuhan kamu nama tuh kamu nunggung, nunggung, nunggung tinggul, genung-genung, sungi, pas taruh ring